Pada kesempatan kali ini, saya hanya membahas mengenai core value ASN harmonis. Apa sih harmonis itu? Harmonis ialah saling peduli dan menghargai perbedaan. Adapun panduan perilaku harmonis, yaitu yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Sikap dan perilaku yang dapat diterapkan pada lingkungan kerja, yaitu Saling menghargai sesama rekan kerja maupun atasan tanpa memandang status dan latar belakangnya Yang kedua yaitu suka menolong orang lain Sikap dan perilaku yang dapat kita lakukan adalah apabila salah satu rekan kerja Sedang mengalami kesulitan terhadap pekerjaannya Maka saya dengan senang hati membantu tanpa mengharapkan imbalan yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Sikap dan perilaku yang dapat diterapkan yaitu selalu menjaga perilaku dan perkataan kita sesama rekan kerja dan selalu berkata sopan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya, Yoki Nismanto, MD. Terima kasih.